udah lama pak profesinya pak semuanya buat Alphard Mau ya makan apa ya, Jang? Nasi padang yang kami makan di lepak. Mm. Jawab beliau. Ya. Kami juga pengalaman hidup kan. Ya. <laughs> Oi. Jangan ganggu kami tengah betunang. Apa nang anggu ika? Ini <laughs> cerita makan berebut, kok. Oh. Tapi apa ya nyamber bayi? cer sos duit, cer sos duit durang menunggu di apa? belum lagi ya? iya, udah makan matang gimana kesana makan di pantai Lepar? jauh-jauh jauh-jauh dari nih guys <laughs> Orang pangkal tuh Oh, orang Tangkal Sedap, sedap rasanya tuh. jadi jadi. man. Oh, Nasi Padang rasa odading. ding. Kamu jangan ngeramang ya nasi padang ya nasi, nasi padang dong mana padang nasi melinyun ah. ya deh ya ini nasi kearifan lokal. lama pak profesinya pak? Mainan buat Alphard hmm. gitu ya. Hmm. udah lama. Kemarin, lho. kemarin. Kira-kira satu hari penghasilannya berapa doh? 50 juta. 500 juta, gitu. Jualnya kemana pak? mana uh. Ya pakai topi bos ya. Oh, ya pakai topi bos ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. pertama kerjanya gimana mas? Jadi oh? uh, kerjaan gini sangat menarik. Kalian wajib coba. Hoi jauh. Kerjaan ini hanya bisa ditemui di Belitung. Nambil pasir pantai. Kucing. Pasir kucing. mas, saya juraga sih baru-baru ini aja terus sini saya jadi model, model ya. Oke, ya. hmm. saya mau minta tolong semua mas ke foto saya mas. emang lu siapa? jiwa kemodelan saya itu terundang kalau di sini. sekalian megibah ya? enggak juga. juga. juga tadi kata orang dua itu mas juraganya. siapa bilang? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Bangke yang Mas ya. <laughs> loh, kenapa sih? Itu kan panggilan alam. Jadi ya kalau dia saatnya mau keluar kita keluarkan. Ada loh Mas yang sampai uh, apa namanya dioperasi nggak bisa buang angin. Tahu? Kalau oh, gitu. Hmm. Yuk, ya, foto saya yuk. mau foto barangan saya ayo. Ih najis. Ayo. Najis. Saya selebgram loh. Anjay. Iya, iya, iya. Ini Ya ya ya. Ada kabar-kabar kabar-kabar kabar-kabar. Ya.